Thank you. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kita. Uh, selamat datang di channel Dapur Patia Saat ini kita mau mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di Ciapus Banjaran. Uh, namanya Simpai Cimpa ya, teman-teman. Uh, tempat wisata ini cukup banget bagi yang hobi selfie-selfie atau mau bawa anak-anak berenang dan bermain. Nah, lokasinya tepatnya itu di dekat Alun-Alun Banjaran, ya teman-teman. Hmm, tepat eh, di Jalan Ciapus bisa dijangkau dari Allah, dari arah keluar Tol Muhammad Toha, ya ke Buah Batu, ke arah Balai Enda Banjaran. Lengkapnya bisa dilihat di akun IG Simpai Kimpa. Nah, teman-teman, nah ini adalah. Eh, keadaan atau apa ya dibilangnya e, situasi yang terkini e, di Simpaikimpa ya yang dulu itu ini e, apa pesawahan ya saya pernah lihat di salah satu e, channelnya siapa lupa lagi ya yang waktu itu tapi itu setahun yang lalu ya. Di sini sawah-sawah, e, ya, pas lihat di channelnya itu, ya, nonton di channelnya. Nah, sekarang e, berubah, diubah jadi e, sebuah taman yang cantik. Jadi, di sini kita bisa lebih banyak lagi selfie-selfie foto-foto, ya, bagi yang suka selfie-selfie foto-foto. Ini saya recommended banget ya uh, ngajak anak-anak tempat apa bermain ke sini soalnya itu tempatnya bersih banget loh saking bersihnya anak-anak itu uh, mau dibuka sendalnya dan mereka itu kayak nyaman aja jalannya soalnya tempatnya uh, buat menginjak kaki mereka itu bersih gitu. Nah ini uh, menara ada menara-menaraan menara ya nah, kita bisa naik ke atas bisa kita lihat-lihat ada apa aja di bawah ada apa ini nah dari sini jelas banget eh, apa eh, ada apa aja disimpan kimpanya ya ada taman-taman nah ini dulu itu eh, sawah sawah-sawah ya teman waktu pokoknya lupa lagi eh, siapa namanya pernah lihat gitu di channelnya siapa tapi saya lupa lagi ya Uh, ini tuh sawah-sawah gitu ada padi-padi, ada padi-padi. Nah kalau sekarang dirubah jadi sebuah taman yang cantik loh. Jadi kita bisa uh, ajak main anak-anak ke sini tuh kayaknya nyaman, enak banget gitu tuh Pas kebetulan kita datang ke sini ke sini itu pas lagi mendung gitu, pas lagi musim hujan lagi mendung kita datang pagi-pagi biasanya -pagi, tuh, tuh mendung jadi enak banget anak-anak kayak nyaman gitu main-main. Di sini lari-lari nah kita lihat ap ada apa aja lagi yuk disampaikan pak nah ini uh, salah satu tempat bermain juga ya teman-teman Nah -teman. uh, ini ada taman bunga dan ini dialasi pakai rumput sintetis. ini kita kameranya uh, itu dari atas ya dari atas memara-menara menaraan tawah terus uh, saya pernah nonton di channel orang itu katanya ada hewan-hewannya ya nah ternyata sekarang itu udah nggak ada sekarang itu yang ada hanya taman-taman terus uh, permainan anak-anak kayak gitu uh, kalau buat mancing ikan masih ada ya ini temannya taman-tamannya banyak bunga-bunganya hijau-hijau sejuk banget liatnya Allah, cantik loh benar ini ini ada kazebo-kazebo kajibu nya juga dan ini sekedar informasi ya teman-teman kazebo-kazebo kajibu nya ini gratis tis tanpa harus bayar lagi tanpa kita harus nyewa lagi. jadi kita kesini bebas ya boleh bawa makanan bekal sendiri. Ada ada ayunan ya ada di sini ada semuanya ada beberapa buat main anak-anak ya ini salah satunya ini ada ajeman juga agak ke belakang gitu kan ini. anak yang senang nih anak-anak betah di sini nah, agak lama lumayan lama ya mereka main di sini ini ayun, ada, ada kursi ayunan ya kursi ayunan kecil dari pada rumah-rumahan nah di sini sekedar informasi ya teman-teman ada uh, warungnya juga jadi kalau nggak bawa makanan dari rumah jadi kita bisa jajan di warung itu ya bawa makanan bisa dicari di sini ya. masih tempat buat selfie. Ini ada sepeda ya. Ini hmm. hmm, ada uh, sebuah gazebo yang luas, agak luas ya, agak agak gede, mungkin ini buat uh, keluarga besar. ini ya. nah, sekarang kita menuju ke kolam renangnya. Nah, di sini di depan warungnya pepatnya itu ya Cm ya, kalau nggak salah seratus cm. Nah, di pinggir, nah, satu cm, kan ya, seratus cm. Kan, untuk orang dewasa. Nah, yang uh, indahnya banget itu di pinggir kolamnya ini ada sebuah taman lagi, ada sebuah taman lagi buat selfie. Selfie masih uh, di bunga-bunga gitu, ada bunga-bunga. Thank you. gitu ya mobil yang udah rusak jadi hmm. mereka cet mungkinnya jadi eh, dijadiin bahan buat eh, selfie ya buat foto-foto. sebuah nah ada mainan ya prosot-prosotan tapi anak-anak kali ini enggak ada pada berenang ya karena kebetulan anak-anak itu lagi pada pilek jadi yang berenangnya abinya aja belum sama anak-anaknya nggak berenang sama nangila itu balik lagi balik lagi ke sini main-main di sini di pinggir kolam renang dan ini salah satu yang uh, mereka betah mainnya di sini ya sama di taman yang ada rumah-rumahan itu Kedua favoritnya anak-anak Betah -anak mereka di sini mainnya Dan ini lo lucunya ada rumah-rumahan Tapi pas kita lihat ke belakangnya Eh ternyata bukan rumah Di belakangnya ternyata Taman bunga lagi Jadi kita prank eh, Depatia sama De Nayla buat ketuk-ketuk pintunya Suruh mereka balik ke belakang Ternyata di belakang Tidak ada apa-apa pokoknya seru banget loh teman-teman kawan bunda-bunda uh, yang punya anak-anak uh, anak anak kecil ya aku uh, yang punya anak yang masih pipi empat diajak main kesini uh, punya banyak uh, teman-temannya ada, ada beberapa enggak tetap enggak, enggak banyak ya bang, enggak banyak banget tapi memang ada beberapa tempat yang pas untuk main satunya ini nih daerah ini nih yang paling disukai anak-anak yang di pinggir kolam yang tadi sama yang sini ini yang favoritnya anak-anak. Sudah masuk waktu, waktu luhur kita sholat dulu yuk. Nah ini musolaknya, musolaknya itu ternyata ada di pas pintu masukmu ke dalam ya. Di suasana di dalam musolaknya teman-teman. Ada langsung tempat buat duduknya. Setelah sholat kita lanjut main. Yuk kita main lagi. Nah ini uh, ini juga bisa buat uh, selfie selfie ya. <tuh> ada gambar gambarnya. Ada gantungan-gantungan gitu, kayak celengan sih, dibuat gantungan ya, dibuat hiasan. Nah, ini ada burung. Nah, ini salah satu gazebo yang paling besar di antara yang lainnya, ya teman-teman. Ini kayaknya untuk keluarga besar, ya. Kemudian itu, di bawahnya itu ada buat uh, ber beristirahat juga, kayaknya buat tempat makan-makan juga, ya yang ada pingin mejanya ya e, cuma dua ini ya, cuma ada dua ini dan salah satunya lagi yang di depan warung. Kalau memang pas e, mau makan-makan mau ada meja dan ini ada kolam ikannya, sini ada perahunya juga ya. Bisa mancing-mancing di sini dan ini ada perahunya, tapi sayangnya kita nggak bisa naik, kita nggak bisa main. -main perahu katanya perahunya bocor perahunya di tempat sudah sore waktunya kita pulang oke okay, teman-teman terima kasih sudah menonton channelnya patia semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan diki yang berkah dan berlimpah sampai di sini dulu ya teman-teman Sampai jumpa lagi di petulangan kami berikutnya Oke okay, teman-teman Jangan lupa ya Like, comment, share, and subscribe-nya ya teman-teman Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh